Oke teman-teman, hari ini kita mau ke festival Kita bersilaturahmi dan kita akan tes play layan janggan Dan langsung diikutkan lomba Mari kita ikuti <tik> Dari TKP, itu mana ya Bisa di, di pengging ya, bisa pengging untuk mengikuti festival. Ikuti terus videonya, simak sampai akhir. Jangan di-skip, ikuti keseruannya. teman kita sudah sampai di lokasi festival, bukan bukan lokasi tepatnya ini tempat translate untuk peserta pelayang. Dan nanti setelah kita sudah masuk ke jam terbang, nanti kita bareng-bareng menuju ke tempat penerbangan, tepatnya di tengah sawah sana. Dan saya membawa, untuk kali ini membawa janggan, pelayangan janggan, 2 meter knockdown drone. Dan kebetulan nih teman-teman lagi merakit. Untuk teman-teman yang menginginkan tutorial janggan secara lengkap bisa disimak di video saya. Setelah ini akan ada, akan saya upload video tutorial sangat lengkap mengenai janggan 2 meter knockdown. Dan ikuti terus, saksikan, jangan di skip keseruan kita di festival layangan pengging Banget ya, 就會 saya mohon karena ini masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 nanti saya mohon dengan gegap gempita dengan semangat kebersamaan dengan semangat kepatriotan bahwa kita sudah merdeka saya mengangkat tangan untuk kita bareng-bareng memagihkan kemerdekaan tiga kali suge, siap kita mulai merdeka! merdeka merdeka merdeka terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Bapak, selesai dan awal atas ambil tanya selaku Bapak Kepala di Sanjuku Kemudian Selamat siang Bapak Kepala di Sanjuku Selamat siang Bapak Kepala di Selamat siang Bapak Kepala Yang pertama yang kami hormati Bapak dalam tuang nama Selamat utama Bapak Kepala di Sanjuku Dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu Pada hari ini alhamdulillah panjang jalan pasar burung buat menghibur warga besar desa dulu dari kota Surakarta untuk hadir dengan semuanya hadir bersama. sama ah un documento con la firma de la presidenta Untuk peserta, saya sampaikan untuk peserta festival layan, -layan yang belum mendaftar Untuk segera mendaftar di sumber suara Sekali lagi Untuk peserta festival layan-layan yang belum mendaftarkan daftar bulan Untuk segera daftar ulang ke sumber suara bersama media festival yang layan 5 tahun bisa terpun loh mas Masa Berarti ini memang anak-anak harus disampingi dengan orang yang lebih dewasa Pak Nah kita bisa lihat banyaknya layang-layang Jenis dan bentuk layang-layang yang sudah terbang di atas Aku namanya juga lupa, ada pego Kalau bapak sering aku punya Takut <laughs>